Saya berada di kabupaten Matai ya, teman-teman di Kota Pako. Bisa dilihat ini adalah tempatan uh, yang ada di Kota Pako ya, tempatan Pako. ah kita enaknya minum es seger ini guys ya. Ini kan nah, udah jam siang ya, kita makan minum yang seger juga guys. Ini adalah satu es campur yang ada di Kota Pako, dimana semuanya. oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel youtube Bambang Saputra oke okay, jadi guys di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman ya menikmati salah satu minuman yang mungkin bisa dibilang mantap untuk siang-siang ya ini lokasinya berada di kota Bangko ya guys Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, guys. Tepatnya di, di ini ya, di dekat jalur dua e, jembatan baru ya yang berada di Kabupaten Merangin. Ini dia minumannya, guys. Eh, es campur apokat ya. Ini bukanya ada di depan salah satu alfa mini ya, atau alfa alfa mini yang ada di kota Bangko guys. E, gimana keseruannya dan gimana kenikmatannya? Kita cobain ya guys ya. Oke kita cobain Jadi guys gimana kenikmatannya ini Kita akan menyicipin ya Kita akan menyicipin salah satu minuman yang ada di Kabupaten Merangin guys Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan support ya Support dan bantu menuju 1000 subscriber guys Jadi bakalan akan uh, mengeksplor suatu kuliner yang ada di Kota Bangku Yuk kita icipin yuk, kita icipin guys oke okay, inilah minumannya guys bisa dilihat ini ada es campur ya ini ada banyak buah ini ada apa namanya alpukat ada semangka ada apa nih uh, pepaya ya dan ini ada macam nangka ya oke okay, kita cicipin dulu guys ya gimana kenikmatannya oke okay. oke okay. hmm. mantap guys Okay, kita nikmatin angkanya guys hmm, jadi untuk teman-teman yang penasaran atau yang pengen nyobain dimana rasanya nih silahkan aja merapat di Kota Bangko ya Kota Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi guys tepatnya di samping uh, jembatan baru ya jembatan baru di depan Alfa Mini ya yang ada di Kabupaten Merangin Oke kita icip-icip lagi guys jangan lupa untuk yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe ya subscribe like dan komen murah guys ini Uh, satu porsinya ini es campur ya Ini paket es campur Banyaknya Ini harganya 10k Atau 10 ribu guys Jadi bakalan kuas lah Apalagi uh, Ini cuacanya terik kan lah buat melepas dahaga Oke kita cobain lagi guys Cobain lagi bu Mantap ini ada cincaunya juga guys, bisa dijuk ada cincau cincau ya ini biasanya sih adanya waktu dibikin waktu itu ya untuk uh, buka bersama itu ya apa pasar bedok ya oke kita cobain guys hmm. Duh. Mantap, buruan yang cukup penasaran atau yang mungkin pengen nyicipin, silahkan merapat di sini ya. Ini namanya es baton 212. Mantap, guys! Es baton 212 bukan Wiro Sableng ya? Mantap! Ini ada tape ya, bisa di-zoom, bisa di-zoom dan bisa dilihatkan. Ini ada tape guys, wow oh, ini legendarisnya nih. Ini ada tape, ada, uh, masuk pokoknya. Wih, mantap guys, oke, coba tinggal kita nikmatin tapenya ya. Ini tapenya ini. ini. Hmm. Bisa di-zoom bisa dijem, guys. Hmm. habis, guys. Eh? Hmm. habis. oh. Wow. Mantap, guys segar oke okay. hmm. habis sama nih guys habis guys tap hmm. jadi untuk teman-teman yang belum nyobain es ini ya silahkan aja datang ke Kota Bangko ya tepatnya di Kota Bangko Kabupaten Merangin uh, lokasinya ini ada di samping jembatan baru ya kalau dari arah uh, Limbor itu sebelah kanannya pas di depan Alfa Mini ya Buruhin coba guys mantap sekali kenyang guys jangan lupa like comment dan subscribe ya guys dan support channel ini agar tetap berkembang ya guys ya mungkin uh, vlog kuliner di Kota Bangko nya Minuman ya ini ya, ini cukup ini dulu ya guys ya, nanti kita akan vlog lain, uh, kita akan kuliner lain, minuman-minuman atau mungkin makanan yang ada di Kota Banggol dan di Kabupaten Merangin. Oke, okay, thank you guys, see you, goodbye.